Buat kawan-kawan Para Pemain fotokopi Seperti saya fotokopi kecil-kecilan Sekedar memberitahukan ya kawan Kalau hasil fotokopi teman-teman Saya kasih contoh ya Ini hasilnya bergeser nih ya Hasilnya bergeser mepet Semakin banyak kita kopi dia semakin mepet Semakin banyak kita kopi dia semakin mepet ya Dan juga bisa melebar kalau teman-teman sudah settingannya di program 828, majus, adik nya udah bolak-balik kawan-kawan kotak kati contohnya ya, semua sudah, semua sudah, tetap hasilnya juga mepet seperti ini, seperti ini, nah, lebih lebar di sini. Kawan-kawan juga bisa beralih ke mesinnya ya. Ini mesin IR 6000 ya, 6000 5000 itu sama. Coba kawan-kawan ambil kertas lipat dua. Ini motor regisnya ini dibersihkan. Masukkan, nah ini dia ya. Masukkan seperti ini. Sudah hmm, masuk putar-putar jenisnya, putar-putar putar-putar putar-putar, nah, itu nanti di ujungnya ini, ini ada kotor, kalau kotor itu bisa menghambat pergerakan kertas. Kebetulan punya saya sudah saya bersihkan nah, mudah-mudahan langkah pertama ini hasil fotokopi kawan-kawan bagi para pemula seperti saya ini tidak bergeser lagi bergeser dan hasilnya juga bisa sama ya nah, kalau tetap seperti ini tetap seperti ini ya kawan-kawan bisa harus mengganti motor regis cuma itu jalan satu satunya tapi kalau motor sudah bisa dibersihkan dan hasilnya oke okay, tidak perlu ganti motor regist. Terima kasih, semoga informasi ini dapat membantu.